Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel kesayangan teman-teman Hari ini kita mau unboxing nih teman-teman Wow, keren ya Ini ada Battleground Trading Card Game Free Fire Battleground Ed Additional Game Card Oke okay, ya teman-teman Ini kita mau unboxing teman-teman Bagaimana melihat keseruan ya Kese Keseruan kita belum main kartu-kartu ke depannya teman-teman Wah, keren ya teman-teman Coba kita buka ya teman-teman Sip, yang ini teman-teman Wow keren teman-teman Wow lihat ini ada operano inkubator Wow ada alok ada Andrew ada school rocker ada age of streamer ada sonic Troop Bass Rock. Oke ada blessing ginner ada Maru Wow keren teman-teman cukup seru sekali nih kalau kita bermain kartu-kartu ini teman-teman kita ya Mungkin kalian harus koleksi nih Kartu-kartu seperti ini teman-teman Siap teman-teman Kita buka satu lagi teman-teman Yang ini Yang berbeda ya teman-teman Kita lihat apakah hasilnya sama Atau berbeda juga Sip Mantap Kalau video ini bagus teman-teman Jangan lupa di subscribe Kalau memang bagus Kirim ke teman temannya Ya teman-teman Nah ini teman-teman Hampir sama video kartu-kartunya teman-teman Sip teman-teman Sama teman-teman Oke teman-teman Demikian kita unboxing kartu ini teman-teman Tidak usah berlama-lama ya Jangan lupa subscribe, like, comment dan share ke teman temannya Terus jaga kesehatan Dan jangan lupa terus menonton channel ini teman-teman ya Dadah teman-teman